Sebelumnya persahabatnya kita mendapatkan Kabar bahagia Yang mana tentunya untuk rating program TV Persahabatnya Alhamdulillah Acara Cinta Abadi Leslar Malam Mbak Inai Les di Antv Ini sudah masuk Di deretan Rating nomor 17 ya Masya Allah luar biasa Tetap doakan yang terbaik Alhamdulillah mudah-mudahan Tentunya support kita semakin kompak Dan solid Selalu mendukung Acara-acara Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut telah di kembali oleh akun Leslar Not Lovers Banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif dari para fans Yakni dari akun Revalia Anskor Salsabila Anskor Putri mengatakan Semoga minggu depan cinta tetap setia bersamaku bisa masuk rating Amin Berikutnya komentar diberikan dari akun Fitrihanda18 mengatakan Ikan Terbang wajib trending nanti akan sama resepsi. Amin amin amin. Bersabarlah akan terus support dan selalu kompak mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Berikutnya, guys sahabat kita lihat juga di sini ada semua unggahan yang mana bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan oleh Leslaw La Lovers World sahabat dia. Ya. Kini Leslaw La Lovers World kembali memberikan sejarah untuk Leslaw La Lovers. Fans Les Miller, masya Allah, kejutan apa yang akan diberikan? Tentu pastinya kejutan bahagia yang akan kita dapatkan dari fans sejati Leslar, Lovers, force award. Sahabat, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan saja tentunya niat baik dari kita semua akan selalu membuahkan hasil. Amin, ya Robbal 'alamin. Untuk berikutnya, bersama juga kita mendapatkan info dari Indosiar bahwa acara tentunya Lida Liga Dangdut Indonesia 2021 Lida Sosmed Award ini akan hadir hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nih persahabat ya tentu yang mengaget tentu acara ini mengagetkan kita semua fans Leslar bahwasanya hari Kamis juga tepat akan nikah Leslar masabat ya dan yang tentunya membuat kita kaget bahwa Lesti ini masuk di acara tersebut tentunya tampil persahabat ya wow apakah yang terjadi tentunya doakan sembuh terbaik mudah-mudahan tentunya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita kita lihat di sini persahabat hari ya, sebuah kalimat Gibson yang dituliskan sudah belum dukung artis dan juga duta provinsi favorit kalian yang masuk nominasi lida Sosmet Award 2021 biar bisa pulang loh penghargaan di kategori masing-masing Kalau belum, beruan cek, like likes dan berlangsung berikan like sebanyak-banyaknya Tentu postingan masing tersebut banyak sekali komentar dari Leslar Lovers Kita lihat para ya, komentar dari akun sahabat Leslar Taiwan mengatakan Aduh, sebelum pertandingannya nyanyi dulu di Indosiar, guys. Tuh, persahabat ya. Ini cute-cute banget komentarnya. Selanjutnya komentar berikan dari akun Instagram. score Miller mengatakan, Wah, apakah Dedek Hadirmin pengantin baru? Tuh, persahabatnya. Ini elasti, tentu di situ hadir. Di infonya hadir persahabat ya di acara sosmed World Leader. Dan kita lihat juga persahabat. Ada sebuah komentar lain diberikan dari akun Miss 4 mengatakan, waduh, nggak salah lesti kan baru akad nikah tega amat tidak biar dia menikmati berdua dulu kan tuh. Persahabatan ya, itu komentar-komentar yang diberikan dari fans. Tentunya doakan saja, mudah-mudahan lesti dan bilar mendapatkan penghargaan dan kita selalu dukung, selalu kompak, selalu solid, mendoakan yang terbaik untuk lesti dan rizky bilar. Berikutnya, persahabat sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan info juga spesial kita dapatkan ketika live Instagram, Make makeup. Ketika ditanya bahwa tentunya nanti di acara akad resepsi, apakah gorgeous atau Make makeup, akan make upin dedek Lesti Kejora tentunya Rizky makeup. Mengatakan bersama yang bahwa nanti di acara akad resepsi tidak untuk make upin dedek Lesti. Nanti yang akan make up tentunya gak benuh seru Mbak Persahabat ya Doakan saja siapapun yang make upin Mudah-mudahan saja tentunya make upnya selalu tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia Bia ya, Persahabat ya Dengan tentunya kecantikan dan kegantengan Rizky Bilar Lesti Kejora Doakan yang terbaik mudah-mudahan semua rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar lancar dan untuk kabar berikutnya, kita mendapatkan vitamin bahagia persembahan yang di channel YouTube-nya Dedek Lesti, yang mana tentunya Lesti channel mengunggah sebuah postingan vlog yang tentunya membuat kita semakin bahagia. Bridal shower Lesti Bilar, sahabatnya masya Allah kejutan di hari bahagia Lesti, tentunya ini adalah kejutan bahagia yang kita dapatkan. Yang belum nonton silahkan mampir ke channel YouTube-nya Dedek Lesti. Tentu di situ ada kejutan bahagia yang kita dapatkan bersahabatnya Dede Lesti lagi di cembung cemong ini Masya Allah bahagia banget tiba bersahabatnya Tentu ini membuat kita semakin bangga bahwa banyak sekali orang-orang yang sayang terhadap Lesti maupun Rizky Bilar Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya Tetap banteng ke channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya ini informasi di sore hari ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.